Ini pas covid itu, um, papaku agak ini, usahanya agak menurun. Oh, Jadi okay. ya aku suka, dari hasil ini aku bisa kirimin kayak bulanan gitulah lah ke papa. Oh. Kamu berkaca-kaca kenapa? Karena... <laughs> sedih. Karena inilah. Eh, dulu sempat sampai 80 juta. Eh, beli apa? Beli kambing. Ya. Terus ini, pertama kali dia ikut aku kesini. Anak kandung? Anak kandung. Yang anak angkat itu disuruh kamu. <laughs> Anaknya luar. Cinta, cinta, cinta, cinta antara kita, kita Pengaturan ini, ini yang di kanan nih Bantu dulu dong, bantu dulu aduh. Udah lu Open Yoast, Pak Anton Ini kadang aku udah urti Ini mana tadi aku udah urti Ini kurang ngomong mati kibur Ini dikit lagi Ini kan Gampang masa kayak gitu Mainnya aduh malu-maluin Bisa ngemain sih Aduh Tangannya lagi main gak di mana? Ada jambak-jambakan. Perempuan itu Pasar perempuan itu harus kita lindungi. Boleh Belum gitu, nikah kan udah ada RT. Kamu ini gimana sih? Oh, tadi di jambak-jambak gini, kenceng banget. Kapan enggak? Lagi ah. main padahal. Boleh jambak. Oh. Oh. <sir> <sir> <tip> oh. <tip> Tapi mana Lepian. sampai Lepian. saat ini? Nggak begini Luan. Ini mohon maaf. Luan mohon maaf ya ini ya. Luan jangan membela dia ya. Karena aku tahu tentang kehidupan dia. Awal gini, dia beli. ayo aku mau beli komputer yang speknya yang mahal, biar bagus nanti permainannya tidak terganggu. Apa tujuan kamu bermain? game? Aku mau jadi gamers. Emang jadi gamers menghasilkan uang? Eh, jangan salah. Oh. Nah, aku di situ ya udah, nggak apa-apalah. Okay. Kalau memang benar ada hasilnya, aku beliin yang paling mahal. Bas, oh. kursinya kursi gamers. Oh. Nah, udah setahun. Oh belum ada hasil. Ya, gini ya, semua itu nggak bisa langsung instan, butuh proses. Nggak, Enggak, sebetulnya jan tuh kemarin streaming ada hasilnya, cuman ya sebanyak sih mesin lain, masih ditaruh belum jan ambil. Sebenarnya ada. Kenapa Karena sedih. Karena inilah. Apa yang membuat kamu berkaca-kaca, sedih? Bukan sedih sih, kayak bersyukur. Terharu? Terharu. Terharu kamu bisa membantu orang tua? Bukan, maksudnya di saat uh, Covid semua pada turun, tapi aku bisa inilah, gitu bisa bantu. Oh. Pandemi kan waktu itu. Oh iya, iya. Memang kadang kita juga menangis tuh gara-gara, kok aku bisa ya seperti ini gitu ya? Iya, nah, jadi... Orang lain kan belum tentu bisa. Iya maksudnya kan kayak pas pandemi kan semua menurun kan menurun. ya kan? Oh, menurun. Uh -uh. Aku juga menurun? Tapi, aku kayak dikasih tuhan kayak udah lu bisa nih streaming gitu kan gitu pas streaming kan covid pandemi naik kalau iya, streaming iya banget karena pas. di rumah kan iya di rumah orang, orang, kan. orang nonton kan itu di rumah di, bisa bisa ya, itulah. pas kan pandemi gitulah aku streaming ya itulah tuhan itu adil ya kan ya. pasti ada jangan anak, anak kandung oh anak kandung mm -mm. iya mm. yang anak angkat itu disuruh kamu dilap. Aku kecemasan. Serius ya? Panik nggak? Panik nggak? Panik lah masang ya It's fine. Oh ya udah. Akhirnya ya udah kalau gitu mami post ya foto kamu ya. Oke gantengin gitu. Ya udah aku post terus ini pertama kali dia ikut aku kesini. Pertama kali. Pertama. Pertama kali ikut kerja gitulah. did cry uncle Hello chef Hi Hi. Hi. Uncle. Hi uncle and bro Hi. and bro Yeah My name is Sule. you know me Um You know me Sama sama Yeah mom is cry Huh No no <laughs> tell your mom smart dan malu-malu